Hai hmm? jadi sampah di gunungnya dibawa pulang oh. bang Hasan hmm. eh, ya yeah. benar-benar uh, pendaki gunung jadi mengutamakan kebersihan meskipun di gunung runtah dibawa balik mantap kan ternyata di sisi gunung ada rumah tuh sahabat di sana tuh satu lagi ludungan Mantap, sejuk ini kondisi setelah dibersihkan oleh yang menggarap di gunung. Jadi, kelihatannya mantap lah, sejuk apalagi di tengah-tengah Kebun Pinus. Seger! Uh, akhirnya, sampai pada titik tadi, dingin kita istirahat. Oke, perjalanan pulang uh, mudun dari atas gunung, pasar rincuk. О'кей, ба. video jalan-jalannya ini cukupkan uh, mudah-mudahan uh, dapat menghibur yang lagi nonton dan jangan lupa didukung dengan cara di like share, komen, dan subscribe terima kasih sampai berjumpa di video-video berikutnya